Allahumma salli اللهم صل وسلم على الله في الله الله صلاه تنفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقينا بها في الدين وعلى ال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم على علي النبي صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah malam hari ini sehat wal afiyah Bisa kumpul sama-sama cari ilmu Insyaallah berkah manfaat Malam ini saya hanya akan menjawab Satu pertanyaan umat yang selama bertahun-tahun ditanyakan ke saya lewat pesan WhatsApp maupun pesan-pesan yang lain, pertanyaannya sederhana: jawabannya gampang, tapi membuat paham kok susah ya. Pertanyaannya sederhana: jawabannya gampang, tapi membuat. Orang bisa paham dengan jawaban itu Kenapa jadi su susah Makanya malam hari ini kita berdoa Mudah-mudahan jawaban ini Betul-betul bisa memahamkan Yang menjawab dan yang diberi jawaban Amin Pertanyaannya simpel Saya sudah baca sholawat Saya sudah baca yasin Saya udah baca Zikir macam-macam, saya sudah doa dan doa dan doa dan doa. Kenapa hutang saya enggak lunas-lunas? Ada yang nanya begini, ya. Ada yang itu. Ada. Saya udah wiriti macam-macam. Saya udah doakan macam-macam. Kenapa suami saya bandel terus? Enggak sadar-sadar. Ada ndak istri yang doanya begitu? Udah. yang di rumah juga ngaku kok ya ah ada suami kurang apa saya Ustad, kurang apa saya Habib, kurang apa saya Kiai. Setiap di pengajian itu saya sebut namanya, saya sebut loh nama istri saya itu tak doakan bener. Tapi kok ya kenapa doa saya ini nggak kabul-kabul? Kok ya wataknya itu loh, wataknya itu. Ngamuan kok gak hilang-hilang. Ada ndak istri model begitu? Ibu diem bu, jangan bu. Pelaku dan korban dilarang berbicara. Ini tersangkanya bapak-bapak ini ya. Yang bapak-bapak doa model begitu itu ada ndak kira-kira? Ada ya? Ada. Saya sudah doa melamar dari satu kantor ke kantor yang lain. Kiai Habib Ustadz. Modal apapun sudah saya datangi dan saya minta doa. Tapi kok enggak kobul-kobul. Setiap melamar kok ditolak. Setiap melamar kok ditolak. Sekalinya diterima, besoknya perusahaannya bangkrut. Jadi walaupun enggak pakai dikeluarkan, ya keluar dengan sen sendirinya. Kenapa, kenapa, dan kenapa? Jadi banyak orang yang bertanya itu kalau saya simpulkan judulnya Kenapa do'aku kok enggak kobul-kobul gitu ya Yang pertama, kita yang nanya seperti itu adalah orang yang kurang ajar Aduh, Habib kok gitu sih? Uh -uh. Lah Allah udah bilang, Udu'uni astajib lakum Panggil aku, doa itu artinya pang, Panggilan Panggil aku, aku jawab Panggilanmu Rasul juga sudah bersabda Sallallahu alaihi wa Berdoalah kalian Dan hendaknya kalian itu Yakin doa kalian diijabahi, dijawab Dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lah kalau Allah sudah bilang Saya jawab Rasul bilang yakinlah Kobul Terus kita masih ngomong kok gak kobul-kobul ya, berarti kurang ajar gak itu, ibu kurang ajar gak bu, sama siapa kurang ajarnya, sama siapa, sama Allah betul. Jadi seringkali kita ini nggak sadar kalau kita sudah kurang ajar, kurang ajar tuh bahasa Indonesia nya apa? Lu kurang ajar tuh kan bahasa bukan bahasa Indonesia ya. Kurang ajar, kan bahasa Jawa itu. Betul kan ya? ya? Kita hidup di Solo kan gak begitu bisa merasakan perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa nyampur dengan bahasa Indo-Indonesia. Kurang ajar itu sebetulnya bahasa Jawa. Kurang ajar. Indonesianya apa? Ayo mikir o didi. Kurang ajar, kurang pendidikan, ya enggak, bukan ya. Kurang ajar adalah suatu sikap yang kurang ajar. Suatu sikap yang dibilang kelewat batas, dia ya kelewat batas gitu ya. Suatu sikap yang kelewat batas, nggak pas gitu, nggak layak itu ditampilkan, ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain. Ya, susah ya terjemahan kurang kurang ajar. Paham atau makna kurang ajar? Paham, gak paham ya wes sudah Susah menjelaskannya Bahasa ini Nah ini kalau kita mengatakan Kok gak kobul ya Kapan to kobulnya Itu kita kurang ajar Karena kita lagi Memprotes Allah Protes sama Allah Bahkan ada sedikit Mendikte Allah Seakan-akan Ngomong begini loh aku ini tuhannya loh. Jadi ya nurut toh gitu loh. Kurang ajar loh Masa Allah suruh nurut sama kita? Masa Allah suruh sesuai dengan kepala kita, sak kita. Kan ya tidak namanya hamba itu nurut sama Allah. Suruh doa, doa. Suruh percaya, percaya. Suruh yakin, yakin. Dah, kalau udah doa, percaya, yakin, mestinya hatinya apa? Tenang. Contoh, ini kan sering nggak sadar praktek jadi Tuhan toh betul nggak? Sudah doa, mudah-mudahan tidak hujan. Ya Allah, jangan hujan. Begitu hujan, dan lo. Biar togusti Allah Lo Kurang ajar loh. Ini kurang ajar ini ya wujudnya boleh jadi doanya macam-macam itu tadi sekedar contoh ada loh yang model begitu mungkin kita pernah betul ya nggak sadar jadi mau mendikte Allah tugasmu itu minta dan pasti dikasih pasti dikasih tapi nggak usah protes tenang saja kalau kata orang Solo tenang mau no, pikirmu begitu pelajaran yang saya dapat dari supir truk Ya, di belakang bak tuh ya lagi nyoper enak-enak gitu ya pengen ngebut supir truk bilang tenang no pikirmu wah kasih itu kebut ya tenang tenang tenang no pikirmu eh saya akan bacakan hadisnya at tarhibu ministipta il ijabah wa da'au falam yustajabli Ancaman Bagi seseorang yang Menganggap doanya Terlambat dijawab Doanya Terlambat terkabul Doanya kok gak kabul kobul gitu, nah terjemahannya Begitu Ancaman bagi orang yang suka Ngomong, doa utuh Saya sudah berdoa Tapi kok gak kabul ya babnya itu dalam kitab at-tahrir at-targhib wa tarhib juz yang kedua halaman yang di buku saya ini 321 Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yustajabu li malam ya'jal Ya'kulu da'autu falam yustajab li rawahul bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa abnu majah wa fi li Muslimin wa tirmidhi la yazalu yustajabu lil Abdi, ma lam yad'u bi'ithmin au qati'ati rahim ma lam yasta'ajil qila ya rasulullah mal isti'ajal qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu ini satu dulu Mudah-mudahan ini jadi jawaban Yang membuat padang hati Yang menjawab dan yang dijawab Amin. Amin Karena informasi ini kadang masuk ke kepala Masuk ke hati tapi gak mudeng ku pelajari dan ku dengarkan dan ku hafalkan tapi belum paham. Ya enggak apa-apa itu udah bagus. Sudah, Pak? Bagus. Tapi kalau 10 tahun enggak paham-paham kan ya enggak repot ya. 10 tahun enggak paham-paham. Maka malam hari ini yuk kita tuntaskan, minta sama Allah malam hari ini dikasih pemahaman. Ya. Paham tentang hal satu ini. Kalau paham hidup ini enaknya luar luar biasa kalau paham kalau nggak paham saya jamin ruwet terus pikirannya mumet terus nggak tenang nggak nyaman nggak tentram Habib kenapa malam ini ngomong begini karena WA ini 2000 lebih belum saya jawab belum saya buka 2000 lebih itu WA WhatsApp yang yang masuk dan ribuan whatsapp yang masuk rata-rata nanyanya ya tadi itu. Suami saya udah saya doakan ya kok masih begitu. Istri saya udah saya doakan kok ya masih begitu. Ini saya udah baca wirid ini, wirid ini, wirid ini. Hutang kok gak lunas-lunas. Saya udah begini tapi kok rezeki masih seret. Masya Allah. Saya belum ketemu whatsapp yang mengatakan Habib kenapa saya kalau tahajud kok gak iso nangis. Belum ketemu saya. Belum. Habib kenapa saya kalau sholat subuh kok ngantuk gitu ya Itu juga belum ketemu itu ya Yang nanya model begitu belum ketemu Pertanyaannya Urusan al-fulus What do it Urusannya itu Satu Yang kedua Al-suami well, Udah itu aja Ruat itu Nomor tiga Urutan nomor tiga Gak patek, banyak pertanyaan, gak terlampau banyak. Urusan anak, ya urusan ah? anak gak terlampau banyak. Anak saya, anak saya, gak terlampau banyak. Ada, tapi gak terlampau banyak. Ranking nomor satu, el fulus, well do it. Dan ranking nomor satu dimenangkan oleh pertanyaan, gimana caranya agar hutang saya lunas? Masya Allah. Ini pertanyaan juara saya, juara satu. Pertanyaan juara dua, gimana caranya rezeki nggak seret Pertanyaan nomor tiga juara urusan rumah tangga, urusannya yaitu aja suami ruwet, gantian istri ruwet. Gak ada bab yang lain, gak ada bab yang lain. Eh kawanirahimakumullah, yuk kita bahas ini ajaran langsung dari Nabi Muhammad saw. Saya cuma membacakan, mudah-mudahan diberi pemah pemahaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi, Imam Ibnu Majah. Wes, ojo takok meneh, sohi atau gak sohi? Iya, yeah. sohi atau zohif. Ini hadits super sohi. Udah, jadi kalau setan bisa injin dengan macam-macam, ngomong-ngomong super sohi. Jadi nggak ada lagi keraguan. Wahai antiku Anil Hawa dan Nabi Muhammad S.A.W tidak pernah bicara dari hawa nafsunya kata Allah Subhanahu Wataala semua ucapan Nabi wahyu yuha wahyu yang diwahyukan kepada Nabi dari Allah Subhanahu Wataala jadi kalau sudah ucapan Nabi Muhammad S.A.W tidak mungkin keliru walaupun seluruh pakar di dunia mengatakan keliru yang ngomong keliru yang keliru nabiku Gak mungkin keliru. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita kalau ketemu hadith Nabi SAW, enggak ngomong kok, ketok ini gak pas ya. Hadithnya kok gak cocok sama zaman sekarang. Ya otakmu yang gak cocok. Hadithnya mesti pas. Jangan salahkan hadithnya. Kitanya yang gak paham. Gak paham. paham maksud saya atau? Nah, jadi hati-hati kalau urusan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini bukan urusan dengan orang ahli dalam bidang A, pakar, komentator. Bukan. Ini nabimu, nabi, rasul. Dan rasul terbaik, nabi terbaik diutus sebagai penutup akhir zaman baginda Muhammad s.a.w. Kebenarannya mutlak, gak mungkin salah. Hati-hati ini banyak, kadang nih anak muda zaman sekarang digoyahkan akidahnya. Sampai mungkin muncul pemikiran, Nabi juga manusia bisa salah. Ngawur oh nabi bisa salah ya, remuk dunia nih. Nabi tidak bisa salah, tidak bisa salah. Kenapa maksum dilindungi oleh Allah dari kesalahan? Manusia bisa salah kalau Nabi dan Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan. Ini harus dipahami, Maka jangan kena. Pemikiran yang aneh-aneh, yang ruwet-ruwet. Udah yakin semua ini? Harus kita sama persepsi dulu, kalau nggak yakin jangan dengarkan. Tiwas didengarkan nanti, wah saya ragu saya, tambah medeni. Bahaya, ragu dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, Dikatakan oleh Abi Hurairah anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang kita kenal menghafal hadis paling banyak dari Nabi Muhammad SAW. Menurut ilmu dohir, kan menghafal paling banyak itu kan berdasarkan yang dicatat. Loh mungkin ada sahabat yang lebih banyak, tapi nggak diucapkan. Jadi, kalau dihitung ya lebih sedikit paham, toh mungkin seperti itu. Bukan berarti Sayyidina Ali, Sayyidina Omar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, hafalannya lebih sedikit, tidak bisa jadi di dadanya lebih banyak, tapi tawadhu karena sahabat nabi itu yang senior-senior. Itu lebih senang kalau yang ngomong orang lain Dah biar Abu Reroh yang bicara Jadi kalau Abu Reroh udah ngomong beliau diem, wis dia saja nah, Kalau kita kan wah oh, Aku singuruh, kok oh, enggak ada apa, -apa nih. Saya yang paling tahu Hah dia nah, Enggak seberapa, mau oh, dia kumpul Pak Yai cuma 3 tahun Saya 20 tahun, ya, banyak saya Kita lebih senang dielu elukan Di begitu begitu kan kalau sahabat Nabi Muhammad SAW satu dengan yang lain saling merendahkan di diri. Dihadikiabihraroh nah, radhiyallahu anhu sebagai banyak mengucapkan sabda Nabi Muhammad SAW karena juga memang didoakan khusus agar hafalannya ku kuat. Abu Hurairah radhiyallahu RA anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Yustajabu li ahadikum. Dikabulkan doa kalian siapapun diantara kalian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam ya'jal, yakul selama dia tidak tergesa-gesa tidak kemurungsung tidak mengucapkan doa tuh saya sudah doa tapi doa saya nggak kabul masya Allah. Orangnya hadir, nonton ini juga. Ini jadi yang menyebabkan doamu, doaku, doa kita nggak kabul, kalau kita habis doa. Ngomong, saya udah doa tapi nggak kogul. Sudah batal itu nggak kabul Salahnya sendiri, kamu e, prasangka buruk sama Allah. Kamu bilang Allah nggak ngabulkan doamu ya? Sudah. Sebetulnya kabul, gara-gara kan -gara ngomong begitu, batal. Ganti, dongok kesel-kesel. Allahumma, mobil ya Rabbi, mobil ya Rabbi. Sampai pagi dongok, seminggu dongok. Habis itu gak dapat mobil. Terus ditanya sama temannya gimana doamu? Orakobul. kabul. Sebetulnya mobil sudah mau dikirim ke rumahnya, gara-gara dia -gara ngomong orang kabul. Mampir ke rumah tonggonya ha, Allah Benerwati sisaan gitu kan ya Aku sering dengar kesel-kesel Saya doanya luar biasa kok yang dapat dia Loh tambah kurang ajar mana ya itu gara-gara kamu sendiri Gara-gara kamu ngucap Kok nggak kabul Sadaro gitu loh Kamu nih minta sama Allah Kamu minta sama Pak RT itu saja suruh Nunggu Tunggu Pak RT nanti pulang, butuh tanda tangan RT gitu ya, tunggu. Iya, kemudian minta sama Pak RW suruh nunggu. Pak RT, Pak RW bilang, iya saya tanda tangan nih, serahkan saja ke rumah berkasnya, saya tanda tangan nih, oh cokak Jangan kebanyakan nanya, Pak, udah tanda tangan ini belum Pak? Pak, udah tanda tangan ini belum Pak? Pak, kapan ya Pak? Ya, Pak, ya sebel tuh RT RW. Ini orang gak pernah silaturahim sekali silaturahim nyebelin. Gak pernah mampir, sekali mampir minta tanda tangan, maksa minta segera ditanda tangan. Kelurahan, ya serahkan berkas, tapi ya ada aturannya tung, tunggu, ngatur yang namanya mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, Ya semua prosedur diikuti, jadi langsung tidak tung tunggu. Tapi kita kan diberi jaminan sama negara. Kalau kamu ikuti aturannya, jadi tapi tunggu. Betul seperti itu? Oke. Lah kenapa sama Allah kamu nggak bisa begitu? Yang yang jelas nggak mungkin mengingkari janji siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah udah bilang kamu minta pasti aku jawab. ya udah toh seneng toh dijawab sama Allah. Jadi nanti kalau doa tuh sama Rodok ya didik. Besok pagi tuh malam tahajud pagi sumringah Senyum-senyum. Tanya sama tetangganya. Kamu kok seneng? Semalam saya minta mobil. tonggoni batin. Sakno korban Habib Novel. <laughs> ini kebanyakan nonton YouTube-nya Habib Novel. Ini. Stress. Mobil, ringan, semangat gitu ya, semangat. Yakin kamu kalau gitu terus, entah, nonol. sabar ya, sah? sabar. Yakin, jadi orang yakin tuh nggak ngarep-ngarep. Contoh-contoh, jenengan yakin toh nanti di akhir dibagikan nasi. Yakin toh? Yakin toh? Betul, yakin ya? Nah, apakah sekarang lagi minum kopi mikir nasi? Enggak. Yang ada apa? Menikmati kopi, menikmati pengajian, nasi ungko, akhiru, akhiron. Terakhir nanti ada nasi bung, bungkus. Kalau rezeki, ya dapat, gak ya rezeki nasib. Betul kan ya? Subhanallah, kalau untuk urusan begini kita nggak mikir, nggak mikir, pasti dapat, baru sama Habib Novel percaya ada nasi. Allah bilang, saya jawab, saya kabulkan. Percayalah, tunggulah. lah nunggu tuh caranya menikmati proses. Nunggu itu, ya sholatnya ditambah no ape. Nunggu itu, ngajinya jadi ya istiqomahkan Nunggu itu, cari ilmunya ditingkatkan. Nunggu itu, ketemu orang ya mesem. Wah, tanya sama temennya, mas punya duit, enggak. Kok senyum-senyum, nunggu kiriman. Masya Allah. Emang ada gajian? Tanggal berapa? Oh ada. Tanggal berapa? Tanggal pasti diantara satu sampai tiga puluh satu. Nah yang tanggal berapa? Ya saya nggak berani ngatur bos saya. Terserah bos saya mau ngantar kapan pun saya terima. Loh. Nah terus itu bosnya jelas, oh maha jelas bos-bosmu tuh nggak jelas kalau bosku mah jelas. Nah kapan kamu dijanjikan ngantar? Oh dijanjikan akan diantar tepat pada saat saya butuhkan. Nah kamu butuhnya kapan? ya setiap saat saya butuh. Udah diantar sudah. Nah ini sekarang saya lagi bicara sama kamu oksigen ini saya hirup nggak pakai saya ukur nggak pakai ada sekrup di sini. Udah kebanyakan mandek nggak ada. Nggak ada loh. Saya mau nanya jenengan semua. Rodok mikir tadi kok saya kakeh. Boleh saya nanya ya? Kalau saya ambil itu loh, oksigen yang di rumah sakit-rumah sakit, tak masukkan hidungmu, tapi tak polno. <slurlie> mati gak awamnya? <betting> Nanya saya, mati gak? Kenapa? Kebanyakan oksigen, betul. Kamu tak masukkan ruangan, tak tutup rapat oksigennya tak sedot, sampai habis oksigennya. Secara ilmu kedokteran, mati gak? Mati. Nah sekarang ini dihidungmu sama Allah Ta'ala dikasih sekrup ndak? Ini kan kita menghirup udara betul, menghirup udara. Yang masuk hidung kita ini, apa kita ngomong kapasitas sekian ya? Ini udah kelebihan, aduh sekrup mandek mandek gitu ya. Ini kurang kendori-kendori, ngonokwi. -kendori. Enggak, Allah yang ngurus. Wes kamu nikmatilah, minum kopi, minum teh, urusan oksigen. Aku yang ngatur, kata Allah Ta'ala. kok ya, kurang ajar. Insya Allah, kok jadi diam semua kenapa ini, nah iya itu baru dikasih keterangan hebatnya mahabos kita aja kok kita nih urusan duit gak sepiro aja jadi ruwet sama mahabos, duit itu seberapa atau paling, ya paling ya, kok buat ruwetnya luar biasa, Lah ini uribmu ini bisa hidup bisa ambekan, enak eh, ini kamu kalau suruh bayar punya duit enggak? Enggak digratiskan sama Allah SWT, gitu kok merasa enggak dikasih apa-apa? Kan, yuk kurang ajar. Sebetulnya udah kurang, kurang ajar tingkat tinggi. Orangnya hadir, jangan lihat orang lain ya. Kita-kita ini loh, kita-kita ini kan makhluk khutbah, wanesian, tempatnya salah, tempatnya lu. Lupa sengaja saya ngomong pedes bab yang begini-begini biar sadar ya, biar sah sadar. Alhamdulillah, jadi. Kamu nunggu dari mana? Dari Maha Bos. Siapa Maha Bos? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah udah jamin kok selama nyawa masih dikandung badan, nggak mungkin rezeki saya nggak ada. Pasti ada rezekinya. Yang penting saya bergerak. Di antara bergerak, kamu tamu datang, yo tak temoni. Nggak mungkin saya mengatakan sorry bro, aku lagi pusing tak terima tamu. Hah, itu bertentangan dengan ajaran Tuhanku dan Nabiku Muhammad SAW. Tamu datang, nggak ada kalimat dalam hadit manapun. Kalau enggak punya duit jangan terima tamu. Enggak ono. Ada enggak? Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, iman sama Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Enggak punya duit, muliakan tamu. Percayalah sama Allah, percaya sama hari akhir, muliakan tamumu walaupun enggak punya duit, sugih banyu, air mineral. Enggak punya air mineral, gelas kosong. Ya, nanti gaya-gaya didik, ini gimana sih kok nggak dibuat-buatkan tehnya ini ya. Gaya didik kayak bos gitu, ini ya bagian buatkan teh mana kok nggak dibuat-buatkan gitu ya. Tamunya pak, oh usah repot-repot, Alhamdulillah. Itu maksudnya kalau nggak punya beneran ya, nggak punya beneran. Tapi semangat, pengen memuliakan, ta? memuliakan tamu. Tunggu, tunggunya dengan apa aktivitas, kalau ada tamu ya ditemani. Waktunya cari ilmu, cari ilmu. Waktunya kerja ya kerja. Waktunya kerja, ger? kerja. Banyak orang Pak Novel ini kerjanya apa. Saya bilang kerja buat buku. Orang masih banyak yang kurang, wah buat buku gitu. Ya kurang percaya. Sekarang tambah satu kerjaan saya. Buat kopi. Nanti pulang silahkan beli. Promosi saudara-saudara. Ya buat kok? Kopi. Tuh, nah itu keluar itu iklannya itu. Uh, afia. Baik Habib Novel Alidrus. Itu kopi bukan sembarang kopi. Nanti jengan kalau udah merasakan akan paham. Apa bedanya dengan kopi yang lain? Makanya, rasakan dulu. Mm -mm. Pinter tahu, aku iya, gurumu iya. Mestinya bangga punya guru pinter gitu kan? Ya, ini kopi namanya Avia, itu dari Avia. Avia artinya kesehatan. Dua akhiran dua batinan. Itu Avia. Nah, biar agak... Keren-keren dikit hanya dihilangkan gitu kan. Biasanya orang lelis pakai F, saya ganti pakai V, A, v, ya. Biar kita kayak, apa Avia? Padahal gue Avia. Nah, kopi ini, kopi berasa rempah, rempah berasa kopi. Rasanya itu jembatan bagi pecinta rempah-rempah dan jembatan bagi pecinta kopi. Yang doyan kopi kena rempahnya nggak terganggu, yang doyan rempah kena kopinya nggak terganggu. Masya Allah. Seperti apa itu Bib? Silakan nanti beli. Iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Emang begini caranya kita menikmati doa Ki Entenonong ini gitu loh ya. Yeah. Berdoa. Saya berusaha. Apa yang bisa saya lakukan? Bergerak terus sebisanya. Jangan kalah sama ikan di dalam akuarium. Waduh, Ijies. Ilmu iwa lagi meneh. Masih ingat ilmu ikan? Sudah lupa, kena corona lupa ilmu ikan. Ikan di dalam akuarium, ada ndak ikan di akuarium kemudian mutung, mutung itu bahasa Indonesia apa? Mutung itu ngambek ya, ngambek itu juga aslinya bukan bahasa Indonesia ya. Apa ya? Hah? Uh, ya itu dampak dari putus asa, dampak putus asa akhirnya mutung gitu ya, patah hatinya, patah. Hati, emang ikan punya hati. Pokoknya ikannya ngambek. Ada ndak ikan karena jalan ke sini kena kaca, ke sini kena kaca, ke sini kena kaca. Ke atas diung, enggak bisa keluar. Ke bawah ketemu udah dasar. Makanannya dibatasi oleh majikannya. Karena nggak ada kehidupan selain dirinya. Betul ya? Ya makanannya nunggu yang punya rumah yang ngasih makan. Ada ndak ikan kemudian mutung. Makan saya masih datang besok pagi. Sekarang saya tidak ada makanan. ya udah saya mau berhenti berenang. Terus ikannya mandek. Tuk. Ada enggak? Saya mau protes sama majikan saya. Dia kan suka lihat saya kalau renang-renang itu. Udah biar dia nggak suka lihat saya. Makan di jatah sehari cuman sekali kita suruh renang. Sampai begini-begini mentok-mentok. Aquarium cilik. Majikan kurang ajar. Nanya ada enggak ikan yang kemudian berhenti? 24 jam nggak mau ubah. Hah? Ya ikan mati <SILENCIO> Kalau ikan hidup Dia nggak peduli dengan gajinya Dia mau dikasih makan Tadi kapan gak mikir dia Yang ada dia berjuang Untuk mendapatkan makanan Dia bergerak cek Nanti kalau anda punya akuarium Sekecil apapun, segede apapun Begitu anda mendekat ke arah akuarium Ikan anda akan mendekati anda Cus, Ya anda tangannya ke bawah, ikannya akan ke bawah Tangannya ikut ke atas Dia semangat terus untuk apa? Mendapatkan makanan dari majikannya Dan terus bergerak Nah kenapa kamu gak bergerak mencari Tuhanmu? <tuh> <tuh> Kalau udah begini gak paham-paham soalnya Paham tidak? Jadi ikan itu tahu yang punya makanan majikannya maka ikannya nggak cari makanannya yang dicari siapa majikannya digolei majikannya tangan ke atas dia ke atas majikannya tangan ke bawah dia ke bawah majikannya ke kiri dia ke kiri karena tahu yang ngasih makan majikannya dia nggak pernah cari makanannya lah kita sibuk cari makanannya nggak cari majikannya senong ini lagi paham masuk ilmu untuk tukang iwak masya allah Dikasih hadith nggak paham, Al-Quran enggak paham, ke'i'iwa paham. Kenapa? Kodoh kewani. lah <tik> iya toh kita ini kan masih kelasnya belum manusia seutuhnya, masih kelas campur-campur hewan kita ini loh ya. Makanya kalau dikasih ayat Quran kok ya toh. lain sama ulama-ulama soleh-soleh wali-wali itu paham langsung, tak paham. lah oh, ya. kalau kita ini, enggak paham, enggak paham. Kenapa? lah aduh seh tidak paham kita lo kita jangan ngomong orang lain ya diri sendiri ya diri sendiri ini ya masih kelasnya hewan kita ini makanya ulama-ulama dulu tuh menyesuaikan kalau ngasih saya bukan maksud jenengan hewan bukan lo ya jangan tersinggung cuman ya kenyataannya kita kan masih begitu gitu lo ya Lalu jujur saja biar kita nanti bisa paham kalau bicara itu kita sama orang banyak biar kita paham ngomong Yai, Habib, Ustadz, Semurani pun kata. Mohon maaf, Yai, saya ini masih kelas hewan. Ketemu ayat Qur'an enggak bisa paham. Hadith belum bisa paham. Ya bacakan ayat Qur'an hadithnya untuk barokah. Tapi tolong kasih contoh-contoh kelas hewan. Nanti akan, Pak, paham. yang seperti itu, cara kita memahami kehidupan. Enggak bisa langsung lonjak, pengen ngerti Al-Quran hadith. Enggak sih. Ya, nanti dulu. nanti dulu. kemullah. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Ikan obah, ikan tuyun, sampai ikan tuh karena yakinnya dikasih rezeki sama Allah. Mungkin ikan tuh gak sempat dungo ya? Dikir, kata para ulama, ikan tuh gak pernah berhenti berzikir. Dikir, salah satu zikirnya ikan. Masya Allah, ini perlu dibongkar, ndak rahasia nih. Mau tahu zikirnya ikan? Salah satu zikirnya ikan-ikan yang ada di perairan dimanapun adalah Memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang cari ilmu Astagfirullah lil'alim wal muta'allim Astagfirullah lil'alim wal muta'allim Astagfirullah lil'alim wal muta'allim Sangking cintanya sama orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu Ikan itu Zikirnya mintakan ampun buat kita-kita ini, Masya Allah, enggak mikir, endi panganku, endi panganku. Begitu ada ikan yang begitu langsung mati itu ikannya, langsung kontan mati. Entah kena pancing, entah kena musibah apa ikannya itu ya, akan mati. Tapi kalau yang masih rajin doakan yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu hidup itu ikan. Lah kita ini dikasih Allah Ta'ala Masya Allah hiburan, jagat raya seperti ini. Tunggu, tunggu pemberianku, nikmati pemberian yang lain. ngaten loh, sebentar ini hadisnya pendek tapi kok jabarkannya kedawan gini ya. Paham gak ini maksud saya? Paham? Anda bertamu ke rumahnya seorang yang Anda ingin temui. Orang yang mau Anda temui tadi, mau ngasih hadiah Anda mobil. Kemudian orang tadi mengatakan, silahkan tunggu, nanti mobil akan saya berikan, nikmati rumah saya. Rumahnya 30 hektar. Di situ ada kolam renang, di situ ada kebun yang luar biasa, di situ ada... Oh, segala bentuk, kafe, kopi, model apapun ada, jus model apapun ada, makanan model apapun ada, suruh nunggu di situ, mata lo sakarmu. Gratis, silahkan dinikmati semua. Pertanyaan saya, kalau ada orang kemudian dodok di pinggir, terus seorang ngelamun, to, kapan dia mau pilih? Kapan dia ya mau pilih? Takok sehingga, mobilnya kapan? Oh, ndak tahu, urusannya bos. Bos mobil itu janji-janji, gak cetok. Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Saya mau nanya, karyawan-karyawan yang ada di situ kira-kira sebel tidak sama kita? Sebel ya, ini orang enggak tahu. Terima kasih, enggak percaya. Bener kan? Tapi kalau orang yang paham mau dikasih mobil, suruh menikmati semuanya, dia akan mengatakan, "Wah, ini kesempatan luar biasa. Saya bisa masuk rumah ini, nikmatnya banyak ini nanti. Kalau saya udah keluar, belum tentu bisa masuk lagi ke sini." Mobil itu bisa dicari kapan-kapan. Tapi kalau masuk rumah ini sampai ke belakang, sampai ke sini. Oh jarang-jarang ini. Maka dia mulai menikmati di sana. Menikmati di sana. Menikmati di sana. Ditelepon sama keluarganya. Gimana mobilnya? Uskak mikir mobil, carry. Tenang. Kobul mobil. Nanti tinggal ngambil kan dipanggil kalau udah waktunya. Sekarang saya lagi menikmati trampolin. Loncat-loncat. Sekarang saya lagi main luncur. Masya Allah. Kembali seperti anak kecil. Sekarang saya lagi berenang. Terus. Sekarang saya mau nanya, jenengan butuh tuh sama Allah yang dido'a itu berapa coba. coba? Cek, cek, cek. Ya, yang muda-muda butuh rabi, betul? ayo Ngaku tolong ngaku. Oh, iya. Minta nikah, nikah, nikah, agar bisa menikah. Bagus itu doa, ya. Karena nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sun sunnah. Enggak kuat, enggak kuat, keharam tuh ya wajib segera menikah. Menikah kalau tidak bahaya bisa zina. Naudzubillah min. Nah sambil menunggu terkabulnya tadi itu artinya terwujudnya, maka dia menikmati. Apa yang dinikmati? Lawang bumi begitu luas kok. Masya Allah. Ada orang tua, ada pasangan di. Kalau yang belum menikah, ada kakak, ada adik. Ya mungkin punya keponakan, ada teman. Ada majelis, dinikmati, seneng-seneng no itu. Ini ya karunia dari Tuhanku. Nah kita ini suka nggak melihat ini loh, dikasih anugerah yang banyak nggak dilihat. Yang belum ada dipikir terus. Jelas ibu-ibu? Kok nggak berani jawab kenapa ibu-ibu? Biasanya kan semangat jawab ya. Bu, kenapa nggak jawab? Oh, ibu lagi sadar, suka minta sama suaminya yang enggak ada, yang ada enggak disyukuri. Gitu ya, Bu, ya? Eh, wa nirahimakumullah. Jadi syarat biar doa itu terkabul, jangan tergesa-gesa. Yakin sudah kabul, terus tenangkan hati, lanjutkan aktivitas. Prasangka baik sama Allah enggak putus.